unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD-DKI Jakarta ricu. Publik kembali dihebohkan kemunculan sebuah kerajaan bernama Angling Garma. Menkok Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan ID sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama dua jam ke depan. Davi, ada informasi apa saja di segmen awal ini sore hari ini? Iya, terima kasih Stefani. Selain tiga informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait aksi unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta yang ricuh. Beberapa demonstran diamankan oleh polisi.